Selain dari apa yang sudah kami jelaskan eh, sebelum sebelumnya, salah satu fitur dari Canva Pro yaitu adalah untuk dapat eh, mengubah ukuran desain kita secara langsung melalui panel ketika mengedit desain kita. Nah video kali ini akan menjelaskan bagaimana caranya oke okay, sebelumnya welcome back to my channel dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara resize ukuran desain Canva secara gratis atau free sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol like subscribe dan aktifkan di di disini dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi Oke langsung saja, here we go Pertama-tama, kita masuk terlebih dahulu ke situs web Canva Dengan mengetikkan Canva pada Google, seperti ini Kita tekan, enter Kemudian pada bagian yang paling atas, kita klik untuk masuk ke halaman awal dari situs website Canva versi desktop ya karena kita mengaksesnya melalui desktop oke okay. uh, ini adalah tampilannya uh, di sini saya sudah login atau masuk dengan menggunakan akun saya oke okay. wait a minute uh, dia masih uh, loading ya Oke, okay. uh, kita coba untuk membuka salah satu desain kita ya. Uh, dalam video kali ini kami sudah menyediakan satu desain uh, yang terbilang cukup rumit ya, untuk diubah dan kita buat ulang. Oke, okay, jadi kita harus resize nya agar dapat digunakan dengan ukuran yang berbeda. Ya ini adalah desain saya yang sudah saya siapkan untuk uh, menjelaskan video kali ini oke kita lihat di sini ini namanya adalah ukuran desainnya untuk nama desainnya oke, kita buka dengan klik uh, dia secara otomatis akan membuka tab baru ya pada browser oke okay, tunggu sebentar dia masih loading uh, perlu kalian ketahui bahwa trik ini hanya dapat kalian gunakan melalui uh, PC atau desktop ya karena dia terbilang uh, lebih praktis untuk dilakukan di disini oke okay, ini adalah tampilan dari desain yang ingin saya ubah ukuran atau size desainnya kita lihat di sini uh, untuk membuat ulang desain seperti ini ya kita tentunya memerlukan waktu ya ya okay, jadi kita dapat menggunakan trik ini untuk dapat mengubahnya agar uh, dapat digunakan dalam uh, desain ukuran desain yang lainnya oke okay, jangan tutup terlebih dahulu tab yang sebelumnya Oke okay, kita kembali ke tab beranda seperti ini Kemudian kita lanjutkan dengan Membuat desain baru Oke kita Klik saja Secara langsung Tombol buat desain atau create desain sini kita coba pilih uh, Untuk ukurannya Oke sini Dalam video ini kami akan Memberi contoh uh, Ukuran custom ya kita beri dengan ukuran uh, 2000px dan uh, tingginya 2000px juga, ya. Oke, kita buat desainnya uh, seperti ini, ya. Oke, jika sudah, klik buat desain. Oke, maka secara otomatis dia akan membuka tab baru lagi pada browser kita. Ini adalah tab untuk. Desain baru kita, uh, namanya secara default yaitu adalah desain tanpa judul. Oke, okay. uh, ini adalah desain yang sudah kita buat dengan ukuran baru. Sebelumnya uh, kita beri nama, uh, maksudnya kita ubah terlebih dahulu nama desainnya. Ya, kita coba beri nama di sini uh, dengan. Uh, Ukuran desain baru ya, oke seperti ini agar kita lebih mudah mengidentifikasinya. Ya, nah, jadi trik untuk melakukannya yaitu dengan membuka tab ukuran desain kita yang sebelumnya. Kita klik dulu ya. Ini adalah desain yang ingin kita rubah ya. Jika kita menggunakan fitur dari Canva Pro seperti ini, kita klik. Sini, maka dia akan butuhkan uh, akun pro ya, atau yang berbayar agar dapat menggunakannya. Oke, dapat kita lihat di sini. Ini adalah konfirmasi sebelum melakukannya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, uh, untuk tampilannya dia tidak jauh berbeda ya, yang intinya desain kita pada dasarnya masih terlihat uh, sama ya oke okay. uh, jadi untuk trik melakukannya yaitu kita klik terlebih dahulu pada bagian kosong dalam desain lama kita seperti ini uh, pastikan kursor atau mouse kalian tidak mengklik elemen dari desain kalian ya klik pada bagian kosongnya uh, kita pilih semuanya, ya dapat kalian lihat di sini, Canva tidak uh, memperbolehkan kita untuk mengkopinya pada uh, desain baru ya. Jadi kita tekan ctrl A pada keyboardnya seperti ini hingga dia sudah diseleksi semuanya. Kemudian kita tekan Control C pada keyboard kita. Untuk istilah teknisnya, kita sudah mengambil bagian kode dari Canva pada clipboard kita, ya. Oke, okay. kemudian kita lanjutkan dengan menekan Ctrl plus V pada keyboard kita ke dalam desain baru yang sudah kita buat sebelumnya, seperti ini. Oke, okay. nah, jadi uh, di sini sudah dapat kita gunakan ya uh, desain lama kita tanpa perlu menggunakan akun pro untuk meresize ukuran kita oke di sini kita klik bagian ini agar elemennya tidak terpisah ya kemudian kita perbesar seperti ini iya yeah. nah kita coba letakkan uh, pada bagian middle atau tengah ya Okay, uh, perlu kalian ingat lagi bahwa trik ini hanya dapat dilakukan dengan mudah uh, melalui komputer, PC, atau desktop. Ya, oke, okay. kita dapat menggrupnya juga di sini biar elemennya tidak terpisah. Jika kalian ingin mengubah uh, ukurannya lagi, ya, oke, okay. kita juga dapat melakukannya di sini. Uh, selain itu ini juga dapat kalian gunakan jika kalian ingin mengcopy desain dari akun yang lainnya Dimana itu adalah salah satu dari fungsionalitas uh, team management dari Canva Pro ya Oke okay, kira-kira seperti itulah caranya, mudah bukan?